Oke okay, halo guys, ini ini kan banyaknya banyak yang ini ya, banyak yang ban-ban kita -ban gitu, yang seru-tru, yang seru-tru gitu ya, seru-tru. Tapi aku kali ini bakalan berbeda ya, bukan Roblox tapi bertanak ban-ban. Nah sekarang maka bertanak ban-ban ini sekarang bakalan beda. jadi kita ke dulu ini dulu bisa sih ekstrak Okay, bisa ini bisa langsung nih oke okay. nah nah waktu dan akhirnya tak akan memainkan ban ban atau ban ban ban ban skinder garden of ban ban oke okay, ini ba garden of ban ban nya belum chapter 2 ya jadi kita new game dan kita lihat. Oh ya yang tadi itu channel drum ya. Nah di situ ada penjelasan lengkapnya. Ada di youtube buat itu aku kebetulan yang ngambil. Nah, maaf sih sini agak nge-lag karena aku baru download ya. gitu. Nah, jadi kalau di sini tuh springnya nggak bakalan bisa. Harus dipencet tahan ya. Gak bakalan bisa kayak Roblox yang ada di bawahnya gitu. Nah, disini, kuncinya itu ada dua ya. Buat yang di sini sama yang ada di Copy Laber. Apa ini? oh di sini ada penjelasannya juga di ini apa namanya drum ada yang yang keduanya yaitu di ketahuilah apalagi mana nah, nanti antena antenanya ini tuh bakalan rusak ya kan? kita ambil dulu baterainya. Baterainya, baterainya. battery dan di sana ada spawn baterai Nah sini ada spawn baterai Dan kalau sudah spawn semua Kita lihat Tuh sekarang Sudah Lalu kita harus ada di sana nah. Dan yang kiri itu ya Yang kiri itu buat teleport itu untuk teleport Dan sekarang ini Kita lihat apa yang ada di dalam Kenapa hitam? Mana dah? Itu udah dipencet, Belum? Oke. Yeah. Duh Pencet Cet Lagi nah, ini yeah, nah. nah itu ada opi laber ya yeah. Dan dia itu Lagi ini nah ini kok nyala lampunya dan disini tuh ada satu telur Aku juga baru main langsung ketemu nih satu telur ini dan di sini juga ada telur ini enak ya bila-bila telur kepuasan lagi oh iya ya disini tuh keadaannya malam ya tarawih karena yang video pagi itu sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal ambil yang di kantin tempat ini. Nah, ini anak kecil. Ngaruknya sembarangan banget. itu nggak salah, sini juga ada. Nah, di juga ada. Di... Gak bisa diikut gitu, diambil udah ga ada soalnya uh, ng lek ng lek, ng -lek. Terus, Ini muk. maaf ya kalau agak berhenti berhenti sebentar soalnya adanya sini itu di dapur panji ruang tengah banyak barangnya nah ini juga malam jadi kan pagi dan ini nina Oke, okay, kita ambil okay, masukin satu Dua Tiga Empat Lima Namanya lagi ada di mana? Tadi aku kayak ngelihat. gimana sih. Tidak ada apa-apa sih. Tapi waktu itu aku ngelihatnya di sini tuh ada. Tapi gak ada sih nah disini aku tuh pernah ngebek disini nih ngebek gimana sih kamu nyungin di dimana ya mana sih? mana kamu nyampe di mana nih main kontrolnya. Yuk kita safety. Gak ada yang dua sih. Mas kontrol. Kontrol cuma ini. Yuk kita lebih ke bawah lagi. Dan juga aktif semuanya Cara ganti drone-nya itu dimana sih? Guys, tuh, ini bisa dinaikin gak? Ya, gak bisa mau pulang saya ikut soalnya ini yang asli jadi bukan mau bloks aku ya aku masih ingat kalau gak salah ah, ada di sana tapi aku curiga sama pohon-pohon yang ada di sini curiga banget Curiga banget, sumpah. Ceret telur, hanya kepaling curiga sama pohon-pohon ini. Lu, udah satu di pohon. Yang tuh, gitu. jadi pohon itu juga masih ada banyak. Mana ya, enggak ada? Mana sih yang tahu komen ya nonton channel drum dulu, boleh gak ya? Kita langsung pindah aja ke sini dan kita lihat. Oke. Shopee Big Ramadan Sale promo gajian terbesar. Promo puncak 25 Maret. Dikmati flash sale akbar 1 rupiah. Gratis ongkir super dahsyat. Serta THR kaget 15M. Hanya di Shopee Big Ramadan promo gajian terbesar. Ya, gak bug. Mungkin kalian juga bisa ngasih apa gitu ya. Mungkin komen Jadi kalian bisa membuat aku tahu gimana itunya ya, telurnya yang keenam. Soalnya aku cuma baru lima, dan disitu load, load game-nya juga bisa, dan... Bug.